Assalamu'alaikum, saat ini saya berada di peternakan lele atau pembiakan pembibitan budidaya lele di Nixon Farm di Jalan Wates, Yogyakarta tepatnya nah, ini teman sukses semua Ikuti saya kalau memberi makan e, ikan, saat yang tepat memberi makan ikan kita ikuti sama e, Ibu Muslimah. Di saat yang tepat Bu, kalau saat yang tepat memberi pakan itu jam berapa Bu? Kalau pagi itu, kalau matahari ya, agak panas. Oh iya. Pas kalau mau tiga kali ya dibagi nanti sekitar jam 12 lagi, sore jam segini lagi tapi kalau saya hanya dua kali Yo, dua kali pagi setelah matahari terbit kemudian ya, sore nah ini patut diperhatikan ini sudah semua kalau mau memberi makan ikan, jadi perhatikan waktunya kalau pagi jangan sekali-kali sebelum matahari terbit. Jadi sebelum matahari terbit itu enggak bagus untuk perkembangan lele karena masih ph-nya belum belum bagus, ph-nya belum bagus, kemudian e, kondisi airnya juga belum memungkinkan ataupun kondisi ikan lelenya juga belum bagus untuk mencerna makanan. Ini jadi yang diperhatikan memang harus pagi setelah matahari terbit kemudian sore nah, diusahakan waktunya tiap hari sama tuh jadi kalau pagi mudah-mudahan kalau pagi harus itu tadi setelah matahari terbit kemudian kalau oh, sore itu usahakan Sore sebelum matahari terbit sampai de, eh, sebelum matahari tenggelam sampai dengan Seperti ya. Kalau sore hari, tapi kalau yang perlu diperhatikan tetap pagi hari, gitu. dan alasannya sudah dikemukakan di atas. Nah, ini. nah yang, yang perlu diperhatikan lagi kalau memberi pakan itu, jadi kalau untuk LPG. Jadi untuk LPG atau di bawah LPG itu lima persen dari bobot tubuhnya atau 5 dari bobot tubuhnya. Kemudian untuk LBG ke atas itu empat persen. Jadi lebih banyak yang di bawah di bawah LBG karena untuk yang di bawah LPG itu membutuhkan protein yang banyak dan masa pertumbuhan yang yang cepat. Ya sistem drainasenya atau airnya. Nah kita lihat basisnya ini, ini yang, yang ini ukuran uh, di bawah uh, Kalau yang ini ukuran yang ini. remaja. LBG. LBG. Nah ini ukuran LPG Jadi untuk untuk makanya kalau LPG itu udah. Sembilan, sudah, sudah mau LBG. Oh mau LPG ya Bu. Tapi kalau mau dikasih min satu itu juga mau ya Bu min satu. Oh min satu ya min satu min dua udah masuk belum? Main 2, belum. belum masuk min dua ya. Jadi min satu ke ke bawah jadi masih membutuhkan protein yang tinggi Oke, Sedulur, sukses. Udah, terima kasih sudah mengikuti saya di channel Raif Jogja. Oke, kegiatan saya bagaimana cara ngasih makan ikan, kemudian cara memberi makan ikan, jam waktu yang tepat untuk memberi makan ikan juga, e, e, e, formula apa saja yang diberikan ke ikan lele, sudah saya sampaikan di atas. Duh, terima kasih sudah mengikuti tentunya jika terhibur ataupun ter merasa suka dengan video ini jangan lupa like komen dan tinggalkan eh, like subscribe tinggalkan pesan di bawah Duh, terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh di tengah Ya